Seperti sudah pernah dikisahkan pada konten sebelumnya di kanal Bali Jani, Dangyang Nirarte yang juga dikenal sebagai Pandite Sakti Wawurawu memiliki enam orang putra. Karena alasan tertentu, putra-putranya itu kemudian menyebar ke beberapa daerah seperti Buleleng, Badung, Tabanan, dan lain-lain. Untuk kali ini, Tursugi akan menuturkan mengenai putra-putra Beliau yang menyebar ke wilayah Belah Batu, Buleleng, Badung, dan Tabanan dengan menggunakan buku babad warga Brahmana pada Desa Kibawurawu sebagai rujukan. Putra Dang yang nirarte yang pertama ialah Ide Kuluan atau Ide Kulon yang juga dijuluki Dang yang Wiragesandi atau Ide Kemenuk yang sesudah Pudgala atau Dwijati bergelar Empu Kuluan. Ide Lor yang juga disebut Ide Manuabe adalah putra beliau kedua yang setelah Pudgala atau Dwijati bergelar Empu Lor sedangkan putra ketiga yang bernama Ida Wetan dijuluki Ida Telaga atau Ida Ender yang setelah wijati bergelar Empu Wetan. Adapun putra beliau yang keempat bernama Ida Kidul alias Ida Putu Mas yang sesudah Putgala bergelar Empu Kidul. Sementara putra kelima dan keenam masing-masing bernama Ida Putu sanksi alias Ida Pertapan dan Ida Putu Temesi alias Ida Bindu, Danghyang Hyang alias Empu Kuluan yang kawin dengan seorang brahmani Buddha keling menurunkan empat orang putra masing-masing bergelar: pedanda sakti Bukian, pedanda sakti Ngurah Pemade, pedanda sakti Nyoman Kemenuh, dan pedanda sakti Ketandan. Pada awalnya, semua dari mereka bertempat tinggal di Gel Gel. Namun bersama ibunya, Perdana Sakti Ketanlan kemudian pindah dari Gel Gel ke Kerua di sebelah barat Desa Belah Batu dan untuk selanjutnya tinggal di sana. Berselang beberapa lama, dan yang Wiragasandi, alias Empu Kuluan, juga pindah bersama putra-putranya yang lain menuju Desa Kayu Putih, Buleleng, dan menetap di sana atas permintaan penguasa Buleleng. Atas permintaan raja, Mengui putra sulung beliau, penanda sakti Bukian pindah dari Desa Kayu Putih ke banyak kekeran Desa Tani Badung. Sementara Pedan sakti Ngurah Pemade juga pindah dari Kayu Putih ke sebuah hutan lebat dan luas bernama Bahan Anyar. Dan setelah hutan itu dijadikan pemukiman kemudian diberi nama Banjar Ambangan yang sekarang masuk wilayah Desa Banjar, Kabupaten Buleleng. Adapun Pedan sakti Nyoman Kemeno tetap ikut ayahnya di Desa Kayu Putih. Setelah Dangyang Wiragasandi wafat, kedudukannya digantikan oleh pedanda sakti Nyoman Kemenu. Pedanda sakti Bukian yang tinggal di Kekeran mengwitani menurunkan lima orang putra. Setelah Dwijati mereka masing-masing bergelar pedanda Wayahan Kekeran, pedanda Made Kekeran, pedanda Jaman Kekeran, pedanda Ketut Kekeran, dan pedanda Istri Kemenu. atas permintaan Raja Mengui, pedanda Sakti Bukian kemudian pindah ke Den Kayu. Sedangkan pedanda Madi Kekeran pindah ke belah batu atas permintaan Raja Belah Batu, Igusti Ngurah Jelantih dan tinggal di sebuah geria yang diberi nama Geria Kekeran. Sementara pedanda Ketut Kekeran pindah ke Banyar Gulingan Desa Mengui dan bertempat tinggal di sebuah geria yang bernama griya Lana. Sedangkan pedanda istri Kemeno pindah ke desa Kayu Putih karena perkawinan. Pedanda Wayahan Kekeran yang juga disebut Pedanda Sakti Wayahan Kekeran alias Pedanda Sakti Karihin mempunyai seorang putra yang setelah putgale bergelar Pedanda Sakti Wayahan Bukian. Namanya hampir sama dengan nama leluhurnya. Selanjutnya, Penada Sakti Wayahan Bukian berputra empat orang, masing-masing bernama Ide Wayahan Kekeran, Ide Mandi Kekeran, Ide Ayu Nyoman Kemenu, dan Ide Ketut Kekeran. Ide Wayahan Kekeran disebutkan merasa sedih karena ia merasa Raja Mengui kurang perhatian dan kurang senang kepadanya. Oleh sebab itu bersama pengiringnya ia kemudian meninggalkan Kekeran dan pindah ke Tabanan. Disebutkan bahwa ia kemudian menyerahkan diri kepada Raja Tabanan dan Raja Tabanan menerimanya dengan baik. Idoyayan Kekeran kemudian ditempatkan di Desa Sandan. Sepeninggal idewayahan kekeran, Idemadi kekeran selalu ingat pada kakaknya yang tidak disukai oleh Raja Mengui. Oleh karena itu, Idemadi kekeran juga meninggalkan kekeran. Ia pindah ke Kediri Tabanan dan juga diterima dengan senang hati oleh Raja Tabanan. Sementara itu, ide kudut kekeran merasa tidak enak dengan kepindahan dua orang saudaranya. Ia kemudian berpesan kepada putra-putranya agar jangan seperti mereka. Putra-putranya diminta supaya tetap taat dan setia kepada Raja Mengui, serta tidak melupakan hubungan baik leluhur mereka dahulu dengan leluhur Raja Mengui. Diingatkan pula bahwa apabila mereka menyimpang dan tidak mengikuti nasihat ayah mereka, maka tidak mustahil mereka akan menemui kesusahan. Putra-putra ide ketut kekeran berjanji akan selalu menjaga hubungan baik dengan Raja Mengui dan tetap tinggal di kekeran. Demikian sekilas mengenai sebagian keturunan Dang yang yang tersebar di beberapa wilayah di Bali. Semoga ada manfaatnya, rahayu.